Apa serah diri dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terimalah apa yang ada padaku pada saat ini. Bentuklah aku menurut kehendakMu. Tunjukkanlah jalanMu kepadaku. Bimbinglah aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajari aku merindukan firmanmu Tentang kasih dan kebenaranmu Engkaulah Tuhan yang selalu menyelamatkan aku mohon ampunilah kesalahan dan dosa-dosaku Bimbinglah agar aku selalu ingat akan kasih dan kebaikanmu yang banyak engkau curahkan kepadaku Tuhan Yesus, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan teguhkanlah imanku agar aku tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan yang sama Demi namamu Tuhan, kupanjatkan doaku